assalamualaikum sobat aski mau matiin hidupin handphone layar tanpa disentuh seperti ini gimana caranya langsung disimak aja ya kita buka aplikasi playstore nya ya kita install aplikasinya yaitu namanya wave up kita tunggu sampai selesai langsung kita buka sobat kita hidupkan ya kita aktifkan ya klik kita pilih ignore nya aja kita pilih kunci layar terus kita tekan OK layanan terinstall kita buka ya kita webhapnya itu kita aktifkan kita geser kanan kita izinkan pindah sana webhapnya boleh diizinkan atau tidak kita izinkan aja berhasil semoga bermanfaat selamat mencoba